Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi di Sam Gosu Channel. Oke, di video kali ini saya akan bahas tentang beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak penghasilan dari channel YouTube kita. Ada tujuh hal yang akan saya share ke teman-teman yang bisa mendongkrak penghasilan dari channel YouTube kita. Empat yang pertama adalah untuk channel yang udah dimonetisasi. Kemudian dan tiga poin yang terakhir nanti walaupun channel yang belum monet itu tetap bisa dilakukan dan bisa mendatangkan penghasilan di channel YouTube kita. oke langsung yang pertama adalah untuk channel yang udah dimonetisasi bisa mendongkrak penghasilan dari channel tersebut dengan cara upload banyak video oke ya jadi penghasilan dari youtube itu kalau udah dimonetize itu kan dari iklan yang ditayangkan nah dengan upload banyak video itu uh, akan semakin banyak iklan yang dipasangkan di channel kita jadi misalkan anggap aja sebuah channel yang punya subscriber 10 ribu, kemudian dia seminggu dia upload videonya sekali, eh, anggap aja semua subscribernya itu nonton gitu ya, jadi dalam satu minggu dia ditonton 10.000 kali karena subscribernya 10 ribu nah, kalau kita upload videonya ditambahin misalkan seminggu jadi tiga kali jadi dalam satu minggu ada tiga video baru di channel kita dengan asumsi yang sama, maka kemungkinan channel tersebut akan mendapatkan view 30000 ribunya, itu asumsi yang Uh, gampang-gampangan aja jadi semakin banyak kita upload video akan semakin memperbesar peluang menambah view di channel kita nah kalau view udah nambah otomatis iklan di channel kita akan ditonton nah dengan begitu penghasilan dari iklan itu akan bertambah karena semakin banyak view kemudian yang kedua adalah tambah durasi videonya nah dengan menambah durasi dari video kita kita akan berpeluang untuk memasang iklan lebih banyak di channel kita kebijakan youtube yang terbaru kita bisa memasang iklan mid roll itu di video dengan durasi minimal 8 menit kalau sebelumnya kan 10 menit jadi video dengan durasi di bawah 8 menit itu nggak bisa dipasang iklan mid roll jadi di tengah tengahnya kita nggak bisa pasang iklan cuman bisa pasang iklan di awal dan di akhir nah Kalau ingin pendapatannya lebih banyak, maka tambah durasi videonya paling tidak 8 menit ke atas agar kita bisa memasang iklan di tengah-tengah video di mid-roll. <tuh> nah, e, iklan mid -roll ini bisa kita custom sesuka kita ya, mau pasang berapa banyak, mau pasang di mana aja, bisa itu sepengalaman saya bisa dipasang setiap 1 menit gitu ya. Jadi, e, Baru klik nih, baru mulai, tayang iklan Satu menit kemudian, jeda iklan lagi Satu menit kemudian, jeda iklan lagi Itu bisa, tapi tergantung dari jaringan si penonton Kalau jaringannya bagus, iklannya bisa sering Tapi kalau jaringannya kurang bagus, ya mungkin Enggak, enggak semuanya muncul gitu Kemudian yang ketiga adalah Jangkau penonton global Jangkau penonton global Nah, untuk negara Indonesia sendiri ini termasuk negara dengan cpm cpm itu cost per mil itu yang termasuk yang paling kecil jadi untuk mendapatkan penghasil yang besar itu butuh views yang banyak ratusan ribu views bahkan jutaan views itu untuk menghasilkan uh, iklan uh, AdSense yang besar Nah untuk mengakali itu teman-teman bisa menggunakan E, menjangkau penonton global artinya enggak penonton yang e, videonya enggak untuk diarahkan hanya penonton Indonesia saja tapi di seluruh dunia ya dengan dengan begitu ketika ada penonton luar negeri yang nonton video kita itu penghasilnya akan berlipat-lipat lebih besar daripada penonton Indonesia karena CPM di negara tersebut kemungkinan lebih besar dari Indonesia contohnya Amerika Australia kemudian England, Inggris, itu CPM-nya termasuk yang besar-besar nah, caranya adalah untuk menjaga penonton-penonton dari luar negeri itu dengan uh, membuat konten yang kira-kira bisa ditonton oleh mereka dan buatkan subtitle atau closed caption Nah, dengan membuat konten-konten yang Bersifat internasional yang bisa ditonton seluruh orang di dunia itu Ya agak sulit sih memang, nggak semua konten bisa ditonton oleh orang di seluruh dunia Tapi kita bisa mengakalinya dengan membuat subtitle Subtitle atau closed caption Nah, kalau teman-teman perlu dibuatkan tutorial Gimana cara membuat subtitle Nanti saya akan buatkan tutorialnya Gimana cara membuat subtitle dengan mudah enggak perlu ngetik ya enggak perlu ngetik dan enggak perlu bisa bahasa Inggris kita manfaatkan teknologi yang ada kita bisa buat subtitle dari video kita tanpa ngetik dan tanpa mikir bahasa Inggrisnya apa kalau teman-teman perlu tutorialnya silahkan komen di bawah nanti akan saya buatkan tutorialnya kemudian yang keempat adalah promosikan video kita Nah, untuk promosikan video kita bisa menggunakan Google Ads atau menggunakan sosmed yang kita miliki kayak WhatsApp, Instagram, Facebook dan lain-lain. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mau menge-share link video YouTube ke sosmed-sosmed tersebut. Karena kalau salah uh, ketika video diplay atau linknya diklik itu iklannya nggak muncul. Jadi tujuan kita untuk menambah penghasilan itu akan gagal karena ketika video eh, ketika linknya di klik itu iklannya nggak muncul artinya kita nggak dapat duit dari video yang diplay tersebut nah untuk tutorial tentang cara sharing video YouTube ke sosmed kebetulan saya udah pernah bikin videonya silahkan teman-teman cek di atas ini itu ada video tentang tutorial sharing video YouTube ke sosmed itu adalah empat poin pertama yang bisa dilakukan untuk mendongkrak penghasilan dari channel youtube kita itu berlaku untuk channel yang sudah monetisasi kemudian tiga poin yang terakhir ini bisa dilakukan untuk channel yang sudah monet maupun yang belum monet yang kelima adalah open endorse jadi endorsement itu kayak di instagram gitu ya selebgram itu mereka banyak open, open endorse Nah di YouTube juga bisa Open Endorse, dan jangan salah ya, Endorse di YouTube ini penghasilnya bisa jauh lebih besar daripada AdSense. Nah kalau channel kita udah besar, kita udah punya power, udah punya subscriber, udah punya fans banyak, ini endorse, yang harga endorse untuk channel kita itu bisa mahal banget ya, mengalahkan penghasilan dari AdSense sendiri. Nah, untuk awal-awal, untuk channel pemula itu nggak usah terlalu fokus dengan fee, dengan bayaran, dengan penghasilan. Ya, itu, -itu kita cari pengalaman, pengalaman endorse, kemudian kita sambil promosi channel kita ke orang-orang gitu. Kemudian yang keenam, itu kita bisa jualan di channel kita. Banyak ya, ini teman-teman youtuber yang udah jualan, itu biasanya mereka jual souvenir kayak kaos-kaos gitu atau sesuatu yang uh, berhubungan dengan channelnya kalau misalnya channel tentang fotografi gitu ya dia jual kaos-kaos fotografi dia tentang review gadget dia jual gadget itu. jadi nge-youtube bikin konten sambil jualan kemudian yang nomor tujuh adalah promosikan usaha sendiri <tuh> contohnya gini saya bikin tutorial, te, uh, bikin video tentang pelajaran untuk anak SD matematika misalkan, kita bisa menawarkan ke penonton uh, kalau kita punya usaha, misalkan bimbel atau kursus online jadi di dalam video itu, kita promosikan usaha kita jadi buat teman-teman yang merasa kurang paham dengan penjelasan di video ini atau pengen penjelasannya yang lebih rinci Kebetulan saya buka kursus online. Silahkan teman-teman daftar kursus online. Nanti saya jelaskan sejelas-jelasnya. Jadi saya jamin teman-teman paham kalau ikut kursus online di saya gitu. Nah, kemudian kasih linknya di bawah. Nah dengan begitu kemungkinan kalau si penonton itu cocok dengan cara penyampaian kita, dengan penjelasan kita, dia pasti akan tertarik untuk mengikuti bimbel atau kursus online yang kita sediakan. Nah, jadi itu dia beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendongkrak penghasilan dari channel kita. Baik channel yang udah monet maupun yang belum monet, sama-sama berpeluang untuk bisa mendapatkan penghasilan di Youtube. Oke, sekian dulu share dari saya. Silahkan di-like videonya kalau disukai. Kalau nggak disukai, ya di-dislike aja nggak apa-apa. Kemudian tuliskan di kolom komentar apa yang nggak disukai, sarannya gimana, ke kedepannya gimana. Kalau ada kritik, saran, masukan, pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar di bawah. See you on the next video insya Allah. Saya pamit. Assalamualaikum.